Terima kasih sekalung muda, populasi, matis, penang hakim yang berkarisma. Dip-dip kehormat seterusnya hadirin yang dikasihi. Salam sejahtera dan salam pepaguan. Hadirin yang dihormati. Mari kita renung-renungkan dan berfikir sejana. Dalam kehidupan kita, apakah otik nima kebahagiaan? Ada orang berkata mempunyai wang. Kereta, rumah besar, esedan, dan simpanan yang banyak. Oh, bahagiannya. Tapi adakah itu nikmat kebahagiaan sebenar yang kita inginkan? Justeru itu, pada bagi yang ceria ini, saya ingin mengajak hadirin untuk sama-sama mengharusi tajuk sarahan saya iaitu Nikmat keamanan dan perbatuan di Malaysia Mewujudkan mustiwan keamanan bermaksud tenang, damai dan tenteram Bebas daripada keadaan, kacau peperangan, pergatuhan dan bebas daripada gangguan yang tidak menyenangkan Hadirin yang dimuliakan Malaysia adalah sebuah negara yang unik dan makmur Walaupun... Penduduknya berbilang bangsa, agama, adresan dan budaya. Namun kita mampu hidup aman di bawah satu jalur gemilang. Ramai pemimpin dunia yang menganggumi keamanan dan kemajuan yang kita tercapai. Sebenarnya, kejayaan ini tidak datang menyelang. Tidak pula dan tambah tetapi hasil perpaduan yang kerjasama semua kaum. Hadirin yang dikasihi, bersukulah kerana kita dilahir di Malaysia, negara yang aman damai. Kita tidak hidup dalam ketakutan dan kesesaran. Masih segar dalam ingatan tragedi 27 Disember 2008. Selama dua hari, negara Israel dengan rakus dan ganas menceroboh, membentuk, menghancurkan keamanan sebuah negara kedua bernama Palestine. Ribuan nyawang, orang awan termasuk kanak-kanak yang tidak berdosa terkubur. Inilah agak sebenar sebuah keamanan. Oh, begitu mahal sekali. Hadirin yang dikasihi, jika di Palestin, bunyi denduman dan percikan api meragukan ribuan nyawang di Malaysia. Bumi denduman dan percikan bunga api menanda berbulannya satu pesta besar seperti tahun baru Cina. Mantan Bantara Menteri, Dr Seri adalah Bedawi. Dalam amanatnya semenar tahun baru Cina 2009 Menegaskan negara ini milik kita semua Oleh itu, marilah kita berusaha untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Hadirin yang dikasih Hari ini, Malaysia merupakan negara yang aman di dunia namun lautan mana tidak bergelora. Bumi mana ditimpa hujan. Walaupun ada sekeren di pihak cuba mengucupkan suasana tidak harmoni. Dengan menimbulkan isu-isu sensitif, Para hadirin yang berwawasan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Sekiranya rakyat negara ini. Tidak bersatu, bolehkah dan dapatkah negara kita terus kekal amal sehingga hari ini? Tepuk dadah dan tanyalah selera. Sekian terima kasih.